Sebuah monumen raksasa di dasar Danau Galilea atau Sea of Galilee, serta beberapa bangunan misterius termasuk roda batu raksasa dan monumen berbentuk bulan, baru-baru ini ditemukan di Israel Utara. Struktur-struktur misterius ini telah membuat para arkeolog di seluruh dunia bingung. Siapa yang membangunnya dan untuk apa bangunan-bangunan ini digunakan? Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya bangunan-bangunan ini merupakan beberapa struktur paling misterius di israel Struktur-struktur ini mudah terlewatkan dari pinggir jalan, tetapi dapat dilihat dengan jelas dari langit atau di bawah air. Monumen batu prasejarah Gilgal Refine, jetro Cairn, dan struktur melingkar di Danau Galilea telah ada berabad-abad di wilayah Golan dan Galilea. Namun para arkeolog masih tidak tahu siapa yang membangunnya atau mengapa bangunan-bangunan ini dibuat. Beberapa teori liar mengemuka. Antara lain menyebut struktur-struktur ini merupakan kalender kuno, struktur upacara atau situs pemakaman langit, di mana mayat maya ditempatkan di atas gundukan batu untuk diambil oleh burung nasar. Yang lebih sulit dipahami tidak ada bukti arkeologis dari sebuah kota di dekat struktur-struktur misterius ini. Oleh karena itu beberapa orang berpendapat bahwa bangunan-bangunan raksasa itu sebenarnya adalah monumen besar yang membawa makna simbolis kemungkinan usia struktur-struktur ini bahkan lebih misterius. Banyak yang memperkirakan usia bangunan-bangunan ini antara 3.000 dan 12.000 tahun, lebih tua dari piramida Giza di Mesir dan Stonehenge di Inggris. Salah satu bangunan misterius di Israel Utara itu ditemukan pada tahun 2014 lalu. Kala itu arkeolog Israel melaporkan tentang monumen batu berbentuk bulan sabit yang lebih besar dari lapangan sepak bola dengan panjang sekitar 150 meter dan tinggi 7 meter. Monumen yang dijuluki Jetrokering ini dapat dilihat lewat citra satelit. Bentuk monumen yang berupa bulan sabit itu mungkin dipilih untuk melambangkan Dewa Bulan Mesopotamia Kuno, Sin. Dewa Bulan Sin atau Nama adalah dewa pelindung khusus orang-orang Kasdim yang tinggal di kota kuno Ur. Dulunya merupakan pusat pemujaan Dewa Bulan Fitur situs yang paling menonjol di kota kuno itu adalah Menara Candi atau Ziguran dengan panjang sekitar 61 meter, lebar 46 meter, dan tinggi 21 meter. Tidak jauh dari tempat bangunan bulan Sabit yang monumental itu ditemukan, struktur misterius lainnya telah luput dari perhatian para arkeolog sejak penemuannya diumumkan pada tahun 2013 lalu. Struktur misterius dengan diameter lebih besar dari panjang pesawat Boeing 747 itu ditemukan oleh penyelam sekitar 9 meter di bawah Danau Galilea 10 tahun sebelumnya pada tahun 2003. Satu hal yang para arkeolog yakini adalah bahwa monumen itu kemungkinan besar sangat penting bagi orang-orang yang membangunnya. Singkapan basal terdekat adalah beberapa ratus meter dari situs tersebut. Selain itu batu-batu yang menyusun monumen tersebut berukuran sangat besar Lebarnya satu hingga 2 meter dan beberapa di antaranya memiliki berat lebih dari 90 kg. Penemuan-penemuan arkeologi ini telah menunjukkan bahwa dunia prasejarah lebih kuno dan maju daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya, beberapa generasi yang lalu. Namun salah satu cacat terbesar yang dihadapi para arkeolog dan sejarawan adalah kurangnya bukti. Jika bukan karena pembakaran perpustakaan di zaman kuno, Sejarah umat manusia tidak akan memiliki begitu banyak halaman yang hilang. Halaman-halaman yang hilang itu bisa jadi mampu menjelaskan asal-usul banyak bangunan atau karya monumental lainnya yang dibuat oleh masyarakat kuno. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.